Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Syam Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Taala. Dijauhkan dari segala merbahaya, malapetaka bencana dan balas serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini kita akan mereksen sebuah video ya, requestan daripada teman-teman sekalian, yaitu singgah kedai menuju ke Stadium JDT jumpa orang Jawa Malaysia. Nah di sini siapa lagi kalau bukan Toha channel dan Mas Toha ini menyajikan video-video yang membuat saya itu penasaran sekali juga guys ya karena video daripada Mas Toha ini berbeda dengan video lainnya guys nah di sini dia tuh menyajikan kayak masakan masakan orang Jawa ya kan makanan-makanan dan kampungnya juga dan yang paling saya suka dari Mas Toha ini adalah pembawaannya yang berbeda dengan yang lain mempunyai ciri khas dan istilahnya Keren sih kalau menurut saya Jadi Mas Toha ini mempunyai ciri khas Yang mana setiap orang yang berjumpa Dengan Mas Toha pasti tahu Bahwasannya ini Mas Toha seperti itu Nah langsung saja guys kita play videonya Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jadi hari ini saya wabarakatuh. akan membawa anda Kulineran atau makan-makan dulu makan ya Jadi ini adalah okay. Suasana makan di Malaysia A ada apa saja makanannya ya? Apakah sama seperti di Indonesia? Mari kita lihat perjalanannya ya. Okay. Jadi hari ini aku sekarang berada di Mawai Mawai itu mana Mas? Mawai itu kota tinggi. Kota tinggi. Dan kebetulan hari ini katanya ada pasar malam dan kalian bisa lihat sendiri suasananya di sini, lah. Okay. Di sana sudah ada penjual sedang bermulai menata dagangannya ya. Menata. Dan Kali ini saya sedang Makan Shade di makanan Ali. restoran, restoran Shed Ali. Ali Jadi oh. kalau di Malaysia namanya Kedai Mamak Oh Kedai Mamak Dan saya pun juga belum tahu ya Kedai Mamak itu sejarahnya seperti apa Untuk sahabat-sahabatku yang tahu tentang sejarah Kedai Mamak Silahkan tulis di kolom komentar ya Biar saya tahu juga Aku teh... Oke okay. Teh tarik es Teh tarik es, -tari es apa kalau sini bahasanya? Teh es kok Teh es Ah, teh es Beda banget Malaysia, sih. Kalau kita pesan Ini... es teh itu nanti dikasih teh susu ya. Jadi kalau pesan TOS baru ST Jadi sedikit terbalik ya ya Kalau es teh itu campur susu ya? Iya, susu. Es teh campur susu. Jadi ice, di sini ice. ada berbagai menu masakan. Wah, masakannya banyak, Wah, banyak sekali ya. Saya pun sampai bingung ternyata nasi, lemak, nasi apa ada. Semuanya ada di sini. Mantap. Dan kalau untuk di sini tuh kita bisa mengambil sendiri ya. Ah, prasman. Ah. Semuanya tinggal mengambil sendiri. Di sini juga ada okay. makanan berkedel, lele. Lele. lele. lele itu kalau bahasa Malaysia tuh ikan keli. Ikan keli. Nasi padang. Kak, ini nasi padang ya kak ya? Nah, ini kedai mamak tapi nasinya nasi padang juga ada loh oh.. Ah. ini udah Melayu? Tukar tukar. hah? udah tukar, tukar oh.. udah tukar toke Oh, jadi udah. ini jadi kedai Melayu, guys. Kedai Melayu ya, jadi di sini masakannya Aha. juga Melayu. Semuanya lah, kalian okay, bisa okay, lihat okay, sendiri okay. ya. Wah, ini kalau makanan kan juga hampir sama ya. Kalau di Indonesia dan Malaysia ada tahu tempe dan juga ada okay. bakwan. Juga A ada Masya bakwan, Allah, Masya ternyata Allah. Sama juga. Rojak ternyata sama. mama cuma sedar. yang membedakan adalah sedikit namanya ya, dan hmm. ini berada di... Mawei Kota Tinggi, Mawei Kota Tinggi ya. Jadi untuk sahabat-sahabatku jangan lupa kalau anda lapar silakan mampir ke kedai set Ali di sini karena makanannya sangat banyak pilihannya ayam goreng, Mantap. nasi goreng, mie goreng semuanya. Giler mas Toha asli. Jadi kalian tidak rugi kalau pergi ke sini ya. Oke. Okay. Oh ini Aka, ternyata akak ini ownernya. Ah. Maaf ya, saya ini gula, ya. Oh, dia owner-nya ternyata. Mudah-mudahan laris manis, Kak. Nanti bisa tengok di TikTok Amin. saya, di channel YouTube saya. Kak, boleh interview sekejap, Kak? Ini kedainya bukanya dari jam berapa? Ntar, Kak, tar, ini pakai mic dulu. Kak, ini kedainya bukanya dari jam berapa? Dari pukul 7 pagi sampai pukul 12 malam. Dari ah, jam 7 pagi, pagi sampai 12 malam 12 malam, malam. Okay. masuk Allah Berarti berbagai menu makanan semua ini ada ya kak ya? Oh, jadi mawe kota tinggi nih kak? Betul, mawe kota tinggi. Oh kota tinggi Ini memang kedai mama apa? Kita, kita oh Kita oh, Melayu. Melayu Tapi ada tulisannya kedai mama? Uh, Sembok kita belum lagi. Oh, oh. belum diturunkan lagi Jadi hari ini saya salah ya sahabat-sahabatku hmm. Ini sudah menjadi kedai Melayu Patutlah kak, tadi aku lihat ada masakan padang Coba kak, kasih tolong jangan lupa subscribe, like, komen, toha channel gitu Jangan uh, lupa subscribe, like, dan komen, uh, channel Toha channel Sorry Toha channel Toha channel Iya Terima kasih kak ya, hmm. antas interviewnya Iya hmm. Jadi itu adalah akaknya yang punya kedai, owner-nya Oke, hari ini saya akan makan dulu ya, wah nggak makan-makan malah ya di sini tuh sama saja ada sambalnya juga sambal semua luah masalah, lengkap, sama kayak di sini ya sangat bersih pokwe sekali ya. tapi di sini aja di situ kayak saya lebih ke, ke Padang tapi pokwe lemah. dia guys ya ini adalah manai God nasi lemak ini adalah makanan, oh makanan ke wah sedikit banget sambal ngambilnya aku kalau aku Indonesia, banyak ya. banget nih kalau di nasi lemak itu ada sambal bilisnya. pakai hmm. kacang ini teman saya juga makan nasi lemak, Mas. Enak. Memang nasi lemak itu memang padu di Malaysia ya? Eh padu. Padu ya. Padu. Oh, sedap Mas? Enak. Oh sedap ini. Mm, Wah mantap. Sekali, ya. Nah Jadi, kayak gini makannya enak Jika banget ingin ke Malaysia. Asli. Jangan lupa ya makan nasi lemak karena apa? Di sini tuh nasi lemak sangat enak sekali loh. Dan kalian bisa menikmati nasi lemak itu di kedai-kedai terdekat ya. Banyak sekali ya para penjual nasi lemak di sini ya. Kita Lu bisa ngomong Jawa? Mak, iso ngomong Jawa? Iso. Oh, bisa oh, ngomong Jawa. Kok ngomong Jawa kah? Iso. Iso. Ah. Ternyata saya jumpa sama orang Jawa di sini. Bisa ngomong Jawa. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya seperti jumpa saudara sendiri kalau melihat orang Jawa di sini ya. Mak, kok bisa ngomong Jawa? Tapi Jawa Johor, oh Jawa Johor, ah. jadi di Malaysia itu juga ada orang Jawa ya. Banyak mak Wong Oh, orang mua, orang Jawa. Oke, Jawa. Oke, okay. orang mak, asalnya orang Oh, jemputan yang gelang patah. Okay. Oh, oke. Oh. Aku duduk mersing, Mak. Iya, mersing, Mak. Aku mau nonton bola. Iya, sampai Iya, sam ya, sini lapar, Mak, Iya. Iya. Kerja dekat mersing. Hmm. Iya, aku orang wong Indonesia terjunik mercing, Mak. Oke, ya suan, Mak, ya. Aku tak mangan sek, Mak. Mangan, mangan, mangan, mangan. Ya, Mak. Makan, ya. makan, makan. Jadi, Masih. tadi saya bincang-bincang sama maknya ya. Dia orang Masih. Malaysia, Masih. orang Jawa. Ya beginilah. Di Malaysia juga ada orang Jawa, Mak, ya. semua oh. ada. Oh, semua ada, Mak, ya. Orang Jawa ada. Semua ada, Mak, ya. Sem oh iya Mak ya hmm. Campur aduk, cengol, ya. Oh campur aduk makan rojak <laughs> ya, Pak. Macam, Macam rojak, betul kan Orang Malaysia, orang Malaysia ini orang rojak so, tak <laughs> Oh, campur semuanya banyak ya Tapi kalau nak rojak, nak pecel, anak -anak Oh ternyata ada pecel juga di situ. makan ah. pecel oh. oh. Makan pecel sedap lah mak pecel. Oh ada jual pecel. Ah ada pecelnya juga. Ini pasar malam memang. Ya, oh pasar malam. Oh iya ya mak. Terima kasih mak hati hati mak ya. Jadi tadi maknya itu bercerita ya di Malaysia. Serono tuh, ya, makan ya. Makan macam jumpa keluarga sendiri. Oh, Oke okay, mak ya. Oke okay, mak hati hati mak. Mantap. jadi kalau kita pergi ke Johor pergi bandarnya kita tuh ramai sekali menjumpai orang Jawa di Malaysia ya Aha. dia itu keturunan Jawa tapi sudah warga negara Malaysia ternyata ownernya lagi sibuk ya tadi aku udah berusaha untuk mencoba apa mencoba ingin mewawancarinya lagi ya nanti lain kali kita akan kesini lagi ya oke oke mas kita pergi kan? ini oh. tadi ibu jawa mak. ini juga sampai di rumah oh, ini tapi bapaknya ada di rumah uh, bapaknya ada di rumah oh.. ponorogo ponorogo oh ponorogo oh, emak ma mak di Bandung saya tahu menik ponorogo itu orang emak belum pernah ke ponorogo oh jadi mak ini bapaknya dulu orang ponorogo ya kan saya yang berani aku yang berani uh, saat ini aku harus dulu bal-balan balik delok bal-balan, delok Bal mara Bal stadion, stadion JDT. Nah. Nonton bola. Oke, Mak ya? Wei, Sokong ini Aku sokong mersing. Oh, mersing. Iya, sokong soko Mersing aku, Mak. De, de. Sokong Abang di. Oh? Abang Jawa? Jawa nang sokong Jawa. ngomong Jawa. Tapi Jawa ya. Nggak. Oh, ngencret. <laughs> Oh, iyo, iyo, okay. iyo. Oh, iyo, mak iyo. ya makio? Ya, masyaAllah. Alhamdulillah baru saja makan dan alhamdulillah juga di sini saya banyak bertemu orang Jawa tapi mereka sudah warga negara Malaysia dan saya juga merasa senang ya dan saya juga merasa tidak asing. Alhamdulillah saya bisa bertemu sama orang-orang Jawa di sini. Mereka sangat ramah-ramah semua ya Jadi memang di Malaysia itu Jawa juga ada banyak Apalagi di Johor Yang suka dengan video ini jangan lupa subscribe like komen ya Saya sekarang akan melanjutkan perjalanan, perjalanan. menuju stadium Yaitu menyokong pasukan Harimau Selatan Oke okay guys sudah selesai videonya Dan itulah tadi ya mas Toha nih Kenapa ya, dia itu selalu jumpa dengan orang-orang Jawa yang ada di Malaysia. Itu juga menunjukkan kepada orang-orang Indonesia yang nonton videonya Mas Toha, ataupun orang-orang Malaysia yang nonton videonya Mas Toha, yang mungkin nggak tahu keberadaan istilahnya Mas Toha di mana gitu kan. Tapi di setiap videonya, hampir setiap videonya itu Mas Toha bertemu dengan orang Jawa. Ini juga menandakan bahwasannya Jawa itu tidak hanya di Indonesia seperti itu, memang dulunya di Indonesia seperti itu, tapi ada juga yang pindah ke sana seperti itu dikirim ke sana seperti itu atau bisa dikatakan transmigrasi kalau nggak salah ya saya kurang paham akan akan hal itu tapi di sana itu banyak banget apalagi Muar Johor itu kata ibunya tadi memang banyak banget orang Jawa di sana guys dan rata-rata dari Ponorogo terus dari Jawa Timuran juga ada gitu kan dan ada dari Bandung juga ada banyak sekali orang-orang Indonesia yang juga tinggal di sana dan banyak orang Indonesia juga yang rumah tinggal di sana sampai tua di sana punya cucu dan cicit di sana juga banyak guys ya dan itu menandakan bahwasannya kita itu saudara kita itu serumpun daripada keturunan suku Jawa seperti itu guys ya dan mungkin itu saja video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan terima kasih Mas Toha yang sudah share kepada kita semua. Kedai Mama tapi sudah pindah toke jadi kedai Melayu. Dan di sana juga ada nasi padang tadi. Wow keren banget. Dan ya terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe nya channel Mas Toha. Yaitu Toha Channel. Linknya ada di deskripsi. Dan juga Cak chip Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.